Oke, okay guys. Jadi, kita sekarang udah di mana ini? Di apa namanya? Tapang tampang, ya? Di tampang, terus kita mau nyeberang ke Mahitam Di sana itu beda <gulis> orang jalan. Ini mataharinya di belakang. Oh, banget, jalan. Ya, dari tadi lah, kan? <gulis> na motor lo, ayo ayo ayo, belum <tuk> kali <tuk> belum <tuk> kali. cek cek cek oke okay, guys so jadi kita sekarang lagi dapat sepatu soalnya di pantai ini lumayan tinggi air ya kita mau nyebrang kita ngejitu terus seperti siapa dulu nih Aduh, duluan, duluan duluan dari mana bang? dari, dari gunung sugi oh, jadi ini abang saya guys dari gunung sugi oke okay, duluan bang ya Aduh. so buat kalian yang mau camping di Mahitam bisa hubungin bang siapa bang? Bang Hendar bang. Oke okay, bang Hendar jadi uh, untuk tarifnya masuk Mahitam tuh berapa? Kalau tarif jalan kakinya satu orang lima ribu bang. Ya terus? Kalau misalkan pakai perahu satu rombongan itu dua puluh lima Kalau pakai boot satu rombongan dua puluh lima ribu. Iya. Itu dari? Kayak gini. dari, dari sana ya? sana, masalah, bang. Oke dari sana Ini jadi dua ya. puluh per ya. perahu ya. Perahu, jadi itu rombongan berapa aja? Tertulis lima. Iya. Oke. Okay. Oke, jadi makasih ya Bang. Bang Hendar? Bang Hendar. Oke, Bang Hendar. Jadi ya. ketemu Bang Hendar di sini, disapa oke? Iya. Makasih, Bang ya. Iya, Bang. Kita mau nginep di sini? Iya. Oke. masih sama, Bang. Sambil gini Bang ya. ya oke. Ngobrol-ngobrol nah, santan. Mentai aja. Gak lagi sibuk, kan, Bang? Enggak, udah sore. Kalau siang tadi mungkin Bantuan sih ya, Onggo. Masih rame ya. <tutuk> <tutuk> Kalau di ini punya orang Kalianda. Ya, Yang mana? Dulu yang punya ini, yang punya orang kalian dan hmm, orang kalian asli keturunan Raden Lampung. Raden Lampung ya, hmm, itu orang kalian. Sekarang udah pindah tangan ke Bapak Haji Pogi Toha. Pak Toha, iya, ayahnya Parido gubernur mantan gubernur kemarin. Jadi, kayak pulau-pulau gini nih, perorangan terus bisa dibeli gitu, Bang. Ya. Ya kalau itu yang yang masih punya pribumi aja bang Oh yang masih uh, punya pribumi ya Kalau udah masuknya ke pemerintahan itu udah nggak bisa dijual belikan Udah permanen ya Iya ya paling hanya kayak masyarakat mau ingin tinggal gitu ya yeah. paling hanya izin tinggal aja gitu Izin tinggal mm -hmm. Sewaktu-waktu digusur juga nah, itu hak pemerintah iya, Hak pemerintah Ini nih bawa tenda juga baru belajar Enggak tahu <tuk> bisa masak apa enggak. <tuk> Kalau tendanya yang langsung itu enak eh, kan ada tenda yang langsung, ya, langsung lipat gitu tinggal buka kan. Ada. Tinggal patok. Ini ini Saya langsung, langsung kok ini, Bang? cari jarinya langsung dah. ini. Masak. Langsungnya buat udah. Oh, langsung tinggal buka aja. Enggak, langsung mewah. Mewah debat <tuk> orang. <gulau> Kira -kira langsung ada kan yang langsung jadi itu, <seksi> gak ada sih, nggak ada, ada. <seksi> bisa diborbing ya, cerita nah, juga sih saya, saya kamera saya juga bisa dicari-cari. <seksi> astaga, belum masuk belum. Kalau udah masuk tambah lama ini. Ya pasti. Ya kalau sebenarnya sih kalau dari dulu diizinin masyarakat tinggal di sini kemungkinan bisa kayak Pahawang juga, Bang. Sama Kalau pisang juga kan dia toh. Kalau pisang juga itu masyarakatnya ada di sini. Iya, maksudnya di sini nggak diizinin. Enggak. Dari awal itu nggak diizinin. Sampai, Sampai sekarang belum? Sampai sekarang pun hmm. kurang tahu masih belum. Ya. Cuma dengar kabar sih entah kapan-kapannya katanya mau dikelola nggak tahu dikelola. Kalau pas ada misterjunya nya aja sih nggak boleh dikunjungi. Mister siapa? Mister Ju Hawang oh, di... itu. Ya. Siapa itu Mister Ju? Orang ini. Ya? Siapa? Tahu. Orang tahu juga orangnya. Orang mana kalau itu? Intinya kita tahunya orang luar lah. Kalau lagi situ loh. Lagi orang orang Jadi wisatanya tutup. Ya, iya. ditutup. enggak nah, boleh. Okay. Kokonya peng wisata wisata di ini di steril nggak bisa ke situ gitu. ya, jadi kita. serasa pulau pribadi gitu iya. <laughs> tujuannya kan itu emang iya. mereka buat villa di situ itu pasti udah dihubungi dari jauh hari juga iya ada pemberitahuan kok saya mau datang pasti kayak kalau dia misalkan da mau datang Sabtu apa, Minggu, gitu weekend itu pemberitahuannya. Kalau nggak senin, Selasa lah berakhir. Oke okay, bro, jadi vlognya apa? Untuk informasi mengenai Pulau Hitam jadi segini dulu. Nah, kedepannya mungkin ada lagi lah. Oke, okay. lanjutin terus vlog kali ini. Oh ya, Bang, namanya siapa? Bang rohmat Oke, okay. terima kasih buat Bang Rahmat. you okay. bye